Jadi kita lewatin, guys. Jalanannya lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bagian Deraga Channel, guys. Hari ini kita mau goes long race. Rute-nya nanti ini rekomendasi atau enggak nih buat kalian yang ingin coba rute Nah, nah keren, nanti kita finishnya di uh, objek wisata Lulucina namanya kan? yeah. Oke okay, ya, seperti apa turan kami hari ini Perjalanan kita mulai sekitar pukul 7 pagi melewati perkotaan seperti di jalan Arifin Ahmad sampai nanti ke jalan Jenderal Sudirman GOS hari ini masih bersama teman-teman dari komunitas GOS Pekanbaru yang bernama Om Sabda dan Om Hafiz Sudah di jalan Parit Indah nih guys namanya nih guys jadi baru setengah jam kita perjalanannya masih jauh oke okay guys, kita udah 40 menit nih jalannya lumayan lah kita ngambil napas dulu di Biasa, Indomaret jadi nanti jarak kita ini masih jauh nih guys masih 40 kilo. <laughs> nanti kita lihat trek tanjakan-tanjakan di jalan lintas timurnya nih guys ya Setelah istirahat beberapa saat untuk memulihkan pernapasan, kami melanjutkan kembali perjalanan Rute yang kami lewati ini adalah jalan lintas timur yang ada di pinggiran kota Pekanbar Namanya juga melintasi jalan lintas Tentu saja tantangan yang terbesarnya adalah mobil-mobil, truk dan sejenisnya Seperti tronton-tronton ini guys Kita uh, udah jalan lagi nih guys, sudah di jalan lintas timur yang ada di pinggiran kota pekantor timu juara. Oke uh, uh, guys, sudah lagi di atas. Kita sudah sampai di uh, apa nih jalur apa? Lintas timur. Lintas timur nya seperti di Sumbar ya. Beda sawit kan. Bedanya ini buatan. Iya. Gimana? capek. Tanjakan mulu. Gak ya mu. Kita mau foto sesi Keren nih guys. Ya, <laughs> Walaupun. Minum-minum. Pemandangannya. Minum. Tambah apa nih? Isotonik. Mengganti ya. keringat padahal <im> <enak> keringat <im> dingin cuaca, cuaca bagus nih hari ini guys enak. mendung jadi nanti di depan mana guys ada tanjakan yang lumayan curam bisa kita lihat ya Lewatin guys, tanjakan yang lumayan turunannya juga. Kita baru aja ngelewatin rute yang cukup ekstrim nih guys, turunan dan tanjakan yang lumayan tinggi. Kenapa juga ekstrim? karena kita ditemani sama kendaraan-kendaraan besar. Nah. Jalur ini merupakan jalur utama untuk memasuki Kota Banjaru dari sebelah timur yang ada di Kota Banjaru nih, guys. Guys, kita arahnya ke kanan sana tuh. Arah menuju Cina. Kalau sana ke Jakarta, Jambi dan sekitarnya. Oke okay guys, kita udah nyampe di perkampungan Bulutina nih guys Kita mau cari sarapan lah Sekalian nanti kita review perjalanan rutin kita hari ini Oke okay guys, kita suara air Udah nyampe di spot wisata, objek wisata Desa Bulu Cina nih guys. Yeah. Jadi rute kita hari ini menempuh sekitar 40, 40 kilo. 40 kilo. Tapi belum pulangnya nih guys ya. Sampai sini nah, kilo. Paling pulangnya sekitar 25 kilo lagi nanti nih. Jadi tadi rutenya untuk guys-guys long ride Oke okay lah ya. Oke, okay, mantap. Mantap. mantap. Ain, turun ada tanjakan-tanjakan. Busu-busu uh, besar. Iya, mau mobil, mobil besar. Karena kita jalan lintas hari <laughs> ini. Ya, lintas okay, Oke oh, deh ya. Kita mau ngopi-ngopi dulu di sini. tepi <tang> sungai Kampar nih, guys. Seru lah pokoknya. Oke. Tanjaknya. Hah? Silau. Ah, tu. Mantap. Apa kan? Masang enggak? Uh, gas terus. Tanjakan tinggi. Di seberang sana tuh guys, itu Pulau Desa Bulu Cina juga, yang di dalamnya itu ada penangkaran gajah Sumatera. itu lagi ada proyek pembangunan jembatan gantung tuh guys, jadi besok ada pembangunan jembatan gantung, jadi kita nggak perlu pakai penyeberangan ponton lagi nih. Uh